Sungguh-sungguh Allah sangat Ridho ketika seorang hamba itu makan, makan, makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridoni Allah itu wali betul, itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan Ridho kamu ninjak buminya Allah Ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua lah. Kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggabir itu. Itu banyak yang keseharian sekali. Sangking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sohaya. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian Khattama tasalu vivim ro'atika. Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat, Yaitu wafi buti ahadikum sodako. Kamu menggauli istri kamu itu ya sodako. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah Ayat di wa masa urusan biologis urusan syahwat, kemudian dia dapat pahala Tapi menjawab salawatu aha fi haramin Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah semua Saya juga agak ingin ngaji demi anda juga agak ingin itu dosa sekali ngaji kok pesenan kelompok tertentu itu nggak boleh Islam itu untuk semua jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya <laughs> itu ada ilmunya dalam usul feke itu. jadi harus orang terus harus ngaji usul fikir nama yang disebut mungkin masukan masih ingat zaman ngaji usul fikir nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah jadi misalnya gini kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dar Nabi ya bilang ya abai ini uhib buka misalnya atau ya muat ini muhib buka atau ya abai urera ini uhib buka banyaklah Banyak yang Nabi nyebut, ya abai ya muat ya muabai urera Kemudian misalnya nabi meneruskan hitop ini uhib buka Saya mencintai kamu fakul tubut tolatin atau spek riwayat disebut falata daan natur groguli solatin Allahumma ini ala negeri kausyik negeri Saya mencintai kamu siapa saja Muat bisa putar bisa sahabat Saya mencintai kamu Mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa Wiridan Allahumma a'inni ala dikrika wa krika wa nih ibadat. ya Allah tolong kami Permudah supaya mudah ngiat engkau Anda tidak bisa mentang-mentang Wong -mentang. oh, nama saya Parmen. Nama saya Purnomo itu yang diperintahkan muat Jadi yang disebut satu Tapi kita itu untuk siapa Saja saya teruskan, jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu kalau dalam kaidah, oke okay, disebut Al-Yakin Laiza Lubishak banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%, tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain ke komunitas lain, itu tadi misalnya anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat riduh ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga. Itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang kesahirian. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, "Ayun Islam ya ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawabannya Nabi itu unik. It'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, Falak taham al bahwa bahwa ma ma'adrakan Allah, malakobah. Terus terusannya apa? fakuh, rogobah. Terus apa? au'id amun, fiyawmin di masubaya itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial dan ideal tuh Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan, bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan mana? Maka semoga istri anda dengar nanti kamu disuruh makan tapi pulang de. itu kalau dibahasakan makan masih memahami penting mana nasi satu piring dengan istri gak ada nasi mati gak ada istri belum mati, penting mana? gak berani jauh kan? Nah, ternyata anda ada garang kan di depan istri jadi saya mohonlah Mungkin Mas Sofian Saudi tadi yang bisa bantu lah, teman-teman itu ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari itu Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian itu riang gampang. Itu tadi misalnya Wamin Ayatih, mana Mukum Billey, termasuk Ayat-Ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh mutazilah kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah nanti. Bagaimana kalau semua kehendak Allah, kok ada hisab ya ada sanksi. Lucunya itu, dia akhirnya, ini cerita ya. Mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepilih. Karena istrinya cantik. Ya namanya suami istri, itu hubungan intim. Percitaannya. Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah, ya gak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang inginkan Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufana Sauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut Al-akil mayakul al wahubi Wal-ghofil mayakul al Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. mata Tapi Anda-anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, ya Yang jelas, Gus, ini acara penting yang masih acara penting nak pangeran ngerasaan apa-apa iya, kamu apa jadi pangeran ya, kamu kok mau jadi Tuhan? Kamu itu kadang ya kiai, penting gue acara ini jual harus memastikan bisa. Do kamu itu yang ngajarin tauhid sesuatu itu biadillah lah, kok bilang-bilang apa pas? Pasti. Kalau nggak terus tak tobatkan kamu kata saya itu. Ya kalau gitu gue bilangin insya Allah, itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah hilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah, hal-hal Tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal afkal. Tapi orang yang lupa Allah, dia setiap hari bilang, besok apa, kita bisa melakukan apa. Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek objek kehendak Allah SWT. Karena kita yakin, sesuatu yang terjadi di alam raya ini, kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan. Jika ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Ujung zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua. Gak ingin mati, tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan anda, pasti ada istrinya cantik, empat, neriman semua, kona semua. Nyatanya anda kan? Sudah satu, jelek, cerewet. Oh, itu kan. Nyatanya anda bisa apa, apa anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan. Istri anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang gak poligami. Ya ada kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, magha Allah ubi. orang yang punya akal selalu dipikir Allah itu mengedaki apa terhadap saya. Begitu sama sama orang. Melihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu uang merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati yang mukalibat golub sabit golbi ala dini karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis menghormat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda dan Islam mengapresiasi semua kebaikan tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah SWT karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT sehingga ini yang disebut kulillah